Ini masih elok lagi lah nampak. Nampak korang boleh nampak kan. Cantik eh. Hi guys. Assalamualaikum. Ok. Seperti yang korang dapat lihat. Depan aku ni aku ada minuman terbaru daripada Tea Life. Iaitu Caramel pudding Ramen. Dia ada dua variation. Satu yang smoothie. Caramel smoothie. Ramen caramel smoothie. Dan juga uh, ramen milk tea. Milk tea ada yang sejuk ataupun yang panas. Tapi aku beli yang sejuk je yang pandai aku tak boleh sebab sama je kan. So yang smoothie macam lah. smoothie memang saiz besar je tapi aku tak ada minta less sugar ke apa ke. Dan seperti kau orang boleh lihat aku punya milk tea dah tenggelam dah dia punya puding, ramen dengan telur tu dah hilang dah, dah hilang dari atas ni. Aku dah beli lama dah pasal so aku masukkan benda ice block ah tu lupa habis beku dah ni. Dan aku akan tuah nanti yang yang smoothie ni elok lagi cantik lagi nampak masih timbul. Smoothie ni yang regular harga dia RM10.20 Kalau lush, sebelah uh, tambah RM1, RM11.20 Boleh pilih sejuk atau panas Dan smoothie ni RM12.20 Dia punya telur tu gami gami egg lah Ini ramen ni Aku tak sure rasa apa mungkin rasa caramel lah kan Sebab tulisnya caramel puding ramen Tak tahulah ni baru keluar 26 hari bulan Tapi uh, Isaac dah buat lama dah 3 bulan lepas Secret menu kata Ok korang kalau korang boleh dapat straw macam biasa Lepas tu akan diberi juga garfu Untuk korang nikmatikan ramen itu Dikata cara nak menikmatinya Kita open the lid Kita makan ramen dan juga si baru hirup tea tu okay? ok aku rasa yang ramen milk tea dulu eh. Aku akan tuangkan dalam mangkuk dulu da -da. Sebab aku dah tak ah ni dah cair dah Bismillah. Ha ni dia Baru nampak parame dia. Dan telur dah betul-betul dah ke bawah. Aku Akulah Inilah dia milk tea -nya. Kalau dalam ni pun tak nampak dah ramen dia. Ha ni dia. Oh, Mana telurnya, dia. Mana telur yang dah hilang? Jelly nya pun dah ais. Chan ni dia punya jelly. Aku nak ras jelly dia dulu. Susahnya nak kepit. Ni dia. Assalamualaikum. Allahumma barik lana fi ma Dia rasa macam brown sugar. Punya boba je. Dia punya jelly tu. Bismillah. Minum sejuk-sejuk memang sedap. di stand punya milk tea ni macam pekat soalan ni mana telur dia tenggelam di lautan teh ais lautan teh tak jumpa weh ni dia Telurnya dah jadi warna <laughs> eh, coklat Eh mana dia hilang? Okay guys Inilah telurnya you all Okay Kerasi sikit okay? Hmm Kalau ni rasa gami gami tak sama dengan ramen tu ramen tu rasa macam boba punya brown sugar caramel lah. Yang bold ni macam mm, ciwi ciwi ada rasa liat-liat keras-keras -liat sikit gami macam gami. Okay, Baik seterusnya aku nak rasa yang ramen karmos smoothie. Noh cantik ya eh, kejadian. Ini masih elok lagi lah. nampak. Nampak korang boleh nampak kan cantik. Eh? Dia punya ha nampak ha gami bear macamana nak Enjoy, like this. You eat the ramen first. Lembut je, risau nak, nak guna chopstick. Bismillah. Hmm. Makan ramen, dan minum air. Kena goncang ke kan? Kena goncang pula. Ini susu eh, dah letak Ini manis manislah untuk aku Kalau tak minat-manis saya korang boleh minta less sugar Ni macam rasa Vanilla Aku rasa lah vanilla dalam ni Tu buah eh? caramel Caramel syrup tu juga aku rasa Maybe vanilla Aku tak sure sangat nanti kita tengok balik Tapi sedap Okay guys uh, Pada akulah, aku lah, rasa ma macam dalam ni vanilla. Tapi aku tak sure, tak jumpa pula video tu nanti Papa aku Kalau ada info aku letaklah lah kat bawah Tapi sedap lah, cuma dia manis sikit Dia macam rasa smoothie biasa je Macam vanilla smoothie macam tu Tambahkan dengan puding ramen ni Dengan gummy egg ni Okay lah, takde lah pelik Sebab dia puding Bentuk ramen Bukannya ramen waktu tu kan Dan tu pelik lah Okay So orang boleh beli Tapi aku rasa yang smoothie ni Better minta kurangkan Sugar lah kot Macam manis Tapi kalau suka manis tak takpelah Yang milk tea ni biasa je Rasa milk tea Dia pekat sikit Lepas tu ada tambah Gummy bear Gummy bear lah. Gummy egg tu dengan apa ramen punya uh, pudding tu Tijel Pada aku dua-duanya sedap Okey, Kalau nak smoothie beli yang Dia tak pelik pun Agak manis lah Okay tu sajalah Video aku untuk kali ni Nak try je Tak ada nak minum bagi habis pula Isaac pun dah try lama dah Terima kasih pada yang sudah sudi menonton video aku selama ni uh, apa pun Jangan lupa untuk tekan butang like Dan juga subscribe Pada belum subscribe Tekan sekali butang loceng tu Supaya korang tidak terlepas notification Video-video terbaru daripada channel ni Okey. But one, see you guys in next video. Bye-bye. Korang -bye. boleh cuba ni. Sedap. Tapi dia manis. Yeah. Okay, bye.